Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku Oke, sesuai judul di video hari ini Gue pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video creepy Dan penampakan terseram dari TikTok Karena belakangan ini banyak banget Video-video serem yang super creepy Yang layak buat jadi asupan horor kalian As always, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu, linknya ada di bawah So, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang viral di tiktok belakangan ini Jadi ada sebuah akun tiktok bernama Harry McLerry. Dan kalau gue amatin akun doi ini masih baru ya Postingan pertama doi aja itu baru 15 November kemarin Jadi umur akunnya itu kayak baru sebulanan Dan semua video doi itu ngebahas tentang fenomena aneh yang terjadi di dalam rumahnya Dan ada satu video doi yang sempat rame banget di tiktok kemarin Bahkan video Do ini udah ditonton lebih dari 11 juta kali So gue pengen kita tonton dulu videonya bareng-bareng Halo? Oh my god! Jadi di awal video, disitu ada suara yang berasal dari basement rumahnya. Dimana suaranya tuh kayak sebuah pintu yang dibuka dan ditutup berkali-kali. Padahal di rumah itu dia mengaku kalau nggak ada siapapun selain dia dan istrinya. Dan kalian juga bisa denger ya, ada suara anjing peliharaan Harry yang menggonggong seperti panik dan ketakutan. Dan ketika Harry ngomong hello, tiba-tiba suara pintu itu berhenti Dan langsung ada suara langkah kaki yang bergerak dengan sangat cepat naik dari basement ke arah tangga Kalian bisa dengar dengan sangat jelas ya Suaranya itu kerekam jelas banget di kamera Harry Setelah seminggu berlalu, nggak ada kejadian aneh lagi di rumah Harry Tapi tiba-tiba kejadian yang sama terjadi lagi Kali ini Harry coba buat beraniin diri turun ke basement rumahnya buat ngecek sumber suara itu tiba-tiba daun pintu itu bisa ngebuka sendiri. Dan Harry langsung kabur ketakutan naik ke lantai atas karena dia udah panik. Kejadian di rumah Harry itu nggak cuma sampai di dua video yang tadi guys. Empat hari kemudian kejadian itu justru terjadi di lantai dua rumah Harry. Di awal video tiba-tiba ada sebuah lemari yang daun pintunya bisa ngebuka sendiri Dan gak lama kemudian ada sebuah lampu gantung berbentuk bintang Yang ada di ujung lorong yang bisa goyang-goyang sendiri Padahal di ruangan itu adalah ruangan yang tertutup Jadi gak mungkin ada angin yang bisa gerakin lampu itu Gak lama setelah itu ada suara benturan benda yang gak jelas sumbernya dari mana Dan terakhir pas Doi mau megang lampu yang tadi buat nenangin lampu itu Tiba-tiba bohlam lampu itu putus. Videonya masih sempat lanjut sebentar pas kondisi rumah Harry dalam keadaan gelap. Katanya disitu ada penampakan dua pasang mata yang muncul dalam kegelapan. Seolah mereka itu ngeliatin ke arah Harry. Video ini sempat heboh banget di TikTok. So gimana nih, menurut kalian? Apakah video yang barusan itu adalah video poltergeist yang real? Atau cuman settingan? M Ada seorang Tiktokers yang bekerja sebagai penerima panggilan emergensi di sebuah kota kecil di Georgia, Amerika Serikat. Selama enam tahun dia bekerja di situ, dia mengaku kalau Doi itu sering ngalamin hal-hal aneh dan juga ngedengar ada suara-suara seperti benda yang bergerak tapi nggak jelas sumbernya dari mana. Jadi suatu hari Doi punya ide buat mulai ngevideoin hal-hal aneh itu dan mulai ngepost di akun Tiktoknya. So I'm just sitting at work. And I hear things fall in the lobby. Um, not sure. And the lights are off. They were on. Oh, and they're on now. Mm -hmm. All right. Yeah, I'm gonna gonna be doing that. Oh, mm -mm, nope. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm okay. done. Ah! Oh, what was that? So not work again. I let me know because we're now referring to her. Mm. Mm, maybe it's somebody. I don't, I don't Nobody should be here. <laughs> Mungkin di antara kalian banyak yang bingung, ya. Kok kantor panggilan emergency 911, tapi kok kayak kantornya sepi banget? Bahkan sama sekali nggak ada orang, tapi ternyata itu normal, guys. Buat kantor panggilan emergency 911 di kota-kota kecil, itu biasanya memang yang jaga. Kadang-kadang cuma satu orang, karena ya penduduknya nggak banyak. Apalagi video-video yang direkam oleh tiktokers ini biasanya selama dia bekerja sebagai overnight shift karena dia kebagian shift malam. Dan di video yang tadi, Brandy benar-benar mengaku kalau doi sendirian di kantor itu sama sekali gak ada orang lain. Tapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba suatu malam, pengalaman horor Brandy di kantornya kayak semakin ekstrim. So, y'all have been following my polter diaries here lately. Um... See that? Di video-video sebelumnya, Brandy tuh sempat ngevideoin lorong yang sama berkali-kali di video-video sebelumnya. Dan di situ nggak pernah ada orang. Tapi, di video ini tiba-tiba muncul ada sebuah bayangan hitam. Kayak cuma kelihatan bagian pundak sampai ke tangan aja, guys. Sosok itu cuma diam berdiri di balik tembok dan gak lama kemudian sosok itu kayak geser masuk ke dalam ruangan. Seolah sosok itu kayak sadar kalau Doi kerekam kamera. Padahal si Brandy mengaku kalau di kantornya tuh sama sekali nggak ada orang malam itu. Potong gambar. So, ada seorang Tiktokers yang biasanya nge-share video-video make up tutorial. Tapi suatu hari, tiba-tiba Doi itu nge-share sebuah video yang sangat aneh. Doi bilang video itu merupakan rekaman dari kamera CCTV yang ada di sebuah gedung yang usianya udah lebih dari 50 tahun. Suatu malam, alarm keamanan di gedung itu tiba-tiba bunyi dan petugas keamanan di situ langsung mencoba untuk ngecek rekaman CCTV. Dan ternyata ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kamera. It's look like she's floating, Bob. Kalian bisa lihat dengan jelas ya, di video yang tadi itu kayak ada sebuah sosok berwarna putih yang kayak terbang melayang di ujung lorong. Bahkan sosok itu terekam di dua kamera CCTV yang ada di dua ruangan yang berbeda. Yang pertama, kamera CCTV-nya tuh kayak mengarah ke sebuah lorong. Dan yang kedua, kamera CCTV-nya tuh kayak ada di dalam sebuah ruangan kantor. Sosoknya tuh kayak orang, tapi ketutup kain dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan gak cuma itu, sosok itu kayak terbang, dan kemudian doi itu kayak masuk balik ke tembok. TikTok Tokers ini juga bilang kalau gak mungkin video ini editan. Karena semua karyawan yang ada di gedung itu adalah orang-orang tua. Jadi mereka sama sekali gak ngerti gimana caranya ngedit video. Kalau diperhatiin sih, penampakannya itu mirip banget sama pocong, ya nggak sih? Tapi video ini diambil di Amerika, guys. So, apakah di Amerika ada pocong? So, ada seorang tiktoker single mom yang tinggal di sebuah rumah bersama dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Suatu hari, Doi dapat notifikasi dari kamera home security yang ada di ruang tamunya. Pas jam setengah satu malam, kayak terekam ada sesuatu yang bergerak naik dari basement rumahnya. Kalian bisa lihat ya, di video yang tadi itu kayak ada sebuah asap putih yang naik dari basement rumahnya ke arah lantai atas. Dan setelah Doi post video yang tadi, banyak viewersnya yang nyaranin buat kameranya diarahin langsung ke basement rumahnya. Barangkali terekam sosok yang lebih jelas. Akhirnya Doi ngikutin saran itu dan Doi arahin kamera yang tadi langsung mengarah ke basement rumahnya. Dan dua hari setelahnya, kamera itu berhasil merekam suatu penampakan yang lebih creepy. Kalian bisa lihat, ya, kayak ada sesuatu yang muncul dari ujung tangga. Bahkan, kalau diperhatiin, kayak ada muncul cahaya mirip sepasang mata. Tapi, walaupun ditonton berkali-kali, sosoknya tuh sama sekali nggak jelas. Ada yang bilang katanya sosok yang tadi itu mirip ular, ada juga yang bilang katanya sosok yang tadi itu milik perempuan dan lain-lain. Tapi, menurut gua, emang wujudnya tuh kayak abstrak banget. Tapi, ada juga yang bilang kalau ini cuma glitch dari kamera. Tapi, menurut gua, kayaknya nggak deh. bayi ketemuan. So Tiktokers yang ini sebenarnya kontennya itu random dan sama sekali nggak ada hubungannya dengan paranormal. Tapi suatu hari doi itu nge-share sebuah video yang dikirim sama omnya yang tinggal di sebuah apartemen di Wisconsin Amerika Serikat. Nah video itu merupakan rekaman kamera home security yang ada di apartemen itu. Sebelumnya omnya tuh juga pernah cerita, katanya dia dan keluarganya tuh sering ngalamin beberapa hal aneh di apartemen itu. Dan dia udah tinggal di situ selama empat tahun terakhir, tapi baru kali ini terekam ada sebuah penampakan di apartemennya. Di video yang barusan, kayak ada sesosok makhluk yang mengintip dari sebuah ruangan di ujung lorong. Dan kalau kalian perhatiin, sosok yang barusan itu kayak ada semacam tangan atau cakar yang panjang gitu, guys. Sosok itu cuman muncul bentar banget, abis itu langsung kabur ngumpet lagi. Seolah kayak do itu sadar kalau terekam kamera. Dan ternyata ruangan tempat sosok yang tadi itu muncul adalah kamar anak bayi dari om tiktokers ini. Dan tiktokers ini juga bilang, katanya setelah ngeliat video yang tadi, mereka sekeluarga langsung cabut dari apartemen itu buat tinggal di rumah orang tuanya. Oke, okay, that's it untuk video kali ini guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gue mention di video. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya.